Banyak dari kita mungkin tidak mengetahui persis fungsi septic tank. Apa itu sebetulnya septic tank? Setiap hunian pasti memerlukan kloset dan wajib untuk memiliki septic tank. Secara umum, septic tank merupakan wadah pengolahan limbah cair atau limbah tinja yang berasal dari kloset. Fungsi septic tank agar dapat membuang limbah tinja sehingga tidak tersalur ke sungai atau sumber air lainnya, Cara dapat mencemari lingkungan dan mendatangkan berbagai macam penyakit. Fasilitas septic tank sangat dibutuhkan mulai dari skala rumah tangga hingga untuk digunakan secara bersama-sama atau komunal. Septic tank biasanya berbentuk seperti tangki kolam bersekat dan terdiri dari beberapa ruangan. Media ini ditempatkan di bawah tanah dengan karakter kedap air. Tangki dihubungkan dengan dua pipa, untuk pipa masuk semua limbah dan pipa untuk keluaran air hasil pengolahan septic tank. Limbah akan terpisah dalam tiga lapisan. Lapisan paling atas berupa minyak dan segala sampah terapung atau skam. Lapisan kedua berupa limbah cair dengan segala partikel sampah di dalamnya atau liquid sewage. Lapisan terakhir berisi partikel yang mengendap atau sludge. Limbah yang berbentuk cairan dapat mengalir keluar dengan mudah limbah yang mengendap akan lebih lama dan umumnya membutuhkan penyedotan untuk membuangnya. Salah satu masalah yang sering terjadi pada septic tank adalah cepat penuh. Dinding septic tank terbuat dari bahan yang tidak kedap air. Maka limbah di dalam septic tank dapat merembes keluar sehingga akan mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Biofilter adalah biological filter septic tank yang terbuat dari bahan fiberglass yang jauh lebih baik dari bahan lainnya kedap air, kuat, dan tahan lama. Biofil dilengkapi dengan mega cell, yaitu media kontak yang dirancang khusus, sehingga proses penguraian berlangsung efektif, dan sistem disinfektan yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga hasil pengolahannya tidak mencemari lingkungan. Keunggulan Biofil Tidak membutuhkan tempat yang luas, anti-bocor sehingga tidak mencemari hunian dan lingkungan, memiliki tiga kompartemen dengan dua jenis media kontak sehingga prosesnya lebih efektif dan sempurna. Kuat dan tahan lama karena terbuat dari bahan yang tahan dari korosi, tidak membutuhkan perawatan khusus, pemasangan mudah dan cepat. Keunikan dari Biofil yaitu memiliki tiga kompartemen pengolahan, memiliki dua macam media kontak, memiliki sistem desinfektan dengan cukup mengisi tablet disinfektan untuk pemeliharaan septic tank Anda setiap enam bulan dan tampilan yang elegan. Biofil merupakan hasil riset dari PT Induro Internasional yang telah berpengalaman lebih dari 45 tahun dalam pembuatan tangki fiberglass bersama puslitbang Kementerian PUPR pada tahun 2003. Biofil telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P68 tahun 2016. Septic tank adalah perangkat sanitasi rumah yang tidak terlihat tapi bukan berarti tidak memiliki peranan penting karena kerusakan pada septic tank sangat tidak nyaman. Jadi percayakan septic tank Anda hanya pada yang terbaik, Biofil. Septic tank biofilter, ya biofil.